Sudah penerima tapi setting tidak ya. naik di sini ip-nya default-nya 192.168.1.1 tapi kita pakai untuk laptop pertama ip-nya otomatis kosongin aja ip-nya kita browsing Hai, pidek, eh, gede, gede, gede, gede, gede, gede, terima termasuk ke brightnya, klik centang beratnya Hai masukkan IP baru terserah IP berapa Oops, tap net, messnya Apple gateway get lupa get up IP-nya telah berubah ya 192 168 11 kita ubah tadi 212 nah ini kita nggak bisa masuk kita ubah IP di laptop jadi 212 Hai coba dulu Tadinya 18, eh, 16, 18, Hai browsing ke 12, 13, 12, 13, 12, 13, 12, 13, Settingnya, setting terjadikan klien Hai dari data mandiri Oke okay, saya berarti udah selesai ini setting klien untuk outdoor sekarang kita Coba setting untuk akses pointnya yang dibawa indoor-nya, ya. Untuk menyebarkan WiFi, berarti yang kedua untuk indoor sebagai akses point. 2018, 2021, last, besar, rasing -rasing 2019, kita termasuk settingan ya ip nya tadi default ya 192.168.11 satu masuk, dalam kita connect network wireless wire wire kita buat. statik IP-nya setara dengan sejajar dengan IP mikrotik ya. kalau untuk indoor pakai access point ya kita kita mau kasih dibatasi berapa tetap IP-nya default operation mode access point nama access pointnya passwordnya kecilkan ablennya kita batasi ablen bandwidth download bandwidth ke sistem tol kita bisa uh, kita enable agar bisa di remote setting time waktu hai oke Hai Untuk masuk ke browsing radionya, ya oke, okay, selesai. Tapi jangan lupa, kita bisa mengubah channelnya. kita coba jangan lupa ada client kabel ini kita masukkan ke LAN 1, 2, atau 3 bisa dan untuk penerimanya wireless access point kita masukkan kabelnya ke WAN ini kita masukkan sebagai klien Outdoor ini ya, kita masukkan ke LAN 1, LAN 2, LAN 3 bisa atau LAN 1 hmm. dan sebagai akses point indoornya dari hmm. kabel LAN hmm. kita masukkan ke hmm. one. Langit tes. Oke. Okay. Berhasil Terima kasih Sudah melihat Video ini Jangan lupa subscribe